cepetan om berangkat dulu hmm. guys kita berangkat lagi-lagi ketemu lagi di Risman hijrah Oh, dia kamera namanya Niko. Ikut terus ya sampai ke pengadya di perjalanannya. Hari ini Video-videoin tadi. Jadi ceritanya judul uh, aku bikin channel ini teman-teman mau nginspirasi teman-teman semuanya orang dewasa ngaji bareng anak-anak kecil gitu oh. ya kan jangan lupa subscribe ya bilang dong jangan lupa subscribe Risman Sidra Ah, sama nasi Buka aku ini Tuh kan Akunya paling gede Mereka kecil-kecil guys Cek sana Wow oh. Alhamdulillah kita ada sampai di madian. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in Aku tak akan